di sini ada pemandu, pemandu. tunggu bisa Pasti mesti wow. Teman-teman. Kali -teman. ini kita mau mendekati gajah. di sini. Ini gajah. Wah ada dua cuma hmm. Oke, di sana mandi. Oke, belas ini sempat berputus sama gajah. Gajah. Oh, uh, pisang nih makanannya. Ini ini. Hmm. Hmm. Gajah ini ekonnya hmm. Puas ya Kalau kasih makan gajah Ada mana nih Bang? Ada ya? Lampung Ini Gajah Lampung Ini Lampung Dari Wai Kambas Dari Wai Kambas ya Dari Wai Kambas Itu yang satunya lagi hamil juga Yang mana hamil Bang? Yang si Mega Oh yang besar Oh namanya Mega Yang laki-laki Yang sebelah kanan bang namanya di. Oh, di. Yang kanan itu laki-laki oh. Itu laki-laki Jadi dua perempuan. Senang ya dia Diajak dia, ngain-ngain dia, dia, gitu dia, dia. Dada-dada aja memang ramai. yang? oke. yang? ini bukan ini ini ini Oke, di sebelah kanan itu Kita <tuh> tahu Udah, ramai menuju, iya, iya. ini itu... iya, iya. <tuk> <tuk> <tuk> ketakutan adung, ketakutan jadi ini bagus untuk keluarga keluarga jadi bagi yang punya keluarga bisa mengajak teman dari keluarganya kesini sini <San> Ya, di sini ada pemandu tunggu tim si oh, di sana uh -huh.